Ya, gue mau tidur ya, gue nggak mau nyari ribut, oke? Okay? Halo, uh, mau lampu nyalakan dulu. Ya udah iya, gue orang berdasar, gue apa di sini? Macam-macam di sini. Gue udah rasa juga di sini. Tagar Pribumi jadi trending topik di Twitter setelah seorang pemuda di Pasir Angin, Cileungsi, Kabupaten Bogor yang sedang bermain gitar tengah malam tak terima ditegur. Video seorang pemuda yang tak terima ditegur Dan mengaku-ngaku sebagai pribumi langsung viral di media sosial Terlihat awalnya sekelompok pemuda yang berjumlah sekitar 10 orang Tengah bermain gitar di depan rumah dari sang pemilik akun Dina Pamalia Apa yang mau main orang anak-anak Anak-anak gue? Ya terus, udah malam nih bang, bang. Gue pribumi disini aja, beli sih Gue mau macem-macem disini Yaudah, yaudah, yaudah Yaudah gue mau tidur ya, gue gak mau nyari tribut oke okay? Eh, uh, aloh karena telah memasuki waktu tengah malam, Dina bersama sang suami menegur baik-baik para pemuda tersebut agar menghentikan permainan gitar mereka. Hal tersebut dilakukan karena telah mengganggu kenyamanan mereka. Ya mau lu mau gue jangan ganggu keluarga gue. Gue kamar kita. Gue jangan sama semalem itu Ya udah bang, nih kita mohon maaf ya tadi udah negor tapi mohon maaf ini kenapa ditendang-tendang? Ya udah dia makan yang gue semalem bocah gue. Salah kita apa lu nendang-nendang pagar gue? Gue ngapain bocah, gue diomelin gue berantem. Gue ngegoreng, gue Capek banget jam segini pada nongkrong depan rumah sambil nyanyi-nyanyi pakai gitar. Padahal udah ditegur baik-baik tapi pada ngeyel, ujar Dina. Alih-alih menerima dari nasihat Dina dan sang suami. Sekelompok pemuda tersebut justru menendang pagar rumah mereka.